sebuah meteor meledak di langit Israel pada Sabtu 15 April waktu setempat. Peristiwa itu bikin masyarakat di sekitar terkejut karena jarang terjadi peristiwa alam tersebut terjadi di negaranya. Penduduk setempat melaporkan ada bola api mulai di langit, setelah itu benda tersebut meledak dan bikin gempar. Ledakan tersebut berasal dari meteor berjenis bolide yang memasuki atmosfer bumi, yang melintas dengan kecepatan tinggi menuju timur laut yang kemudian meledak di atas Israel. Ledakan itu menciptakan cahaya terang sepersekian detik pukul 17.00 waktu setempat. Asosiasi Astronomi Israel telah menerima banyak laporan dari warga tentang ledakan meteor tersebut. Menurut Asosiasi Kelompok Observasi Meteor mengungkapkan ledakan meteor tersebut bukanlah sesuatu yang dilihat Menurut ahli astrologi, meteor tersebut diperkirakan memiliki diameter 1 meter jika dilihat berdasarkan gambar dan video yang beredar. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait fenomena astronomi langka yaitu meteor meledak di langit Israel. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi